Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Injil Lukas Pasal yang kelima belas Ayat tujuh belas Sampai ayat dua puluh empat saja Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Lalu ia menyadari keadaannya katanya Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku di sini mati kelaparan ayat 18 Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita sambut firman Tuhan, Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Saya percaya Saudara Mengenal betul kisah ini Paham Bahkan Boleh dikatakan Kisah ini favorit bagi gereja-gereja Telah diangkat berulang kali Menjadi drama Natal dengan berbagai Orang lain yang berperan Tapi saya melihat Dari semuanya itu Karena mungkin Judulnya ini mempengaruhi Yaitu Yang menjadi peran utama adalah Anak bungsu Anak bungsu Padahal bukan Jangan salah Setiap Kisah Kita selalu punya kesan dan kesan itu sangat mendalam sekali. Sehingga ketika kita membaca atau menonton kisah-kisah sampai terharu hati kita ikut. Saya anggap itu kesan, belum pesan. Tetapi sesungguhnya ada pesan yang paling mendasar sekali. Yang harus menjadi pemikiran, pemahaman, bahkan menjadi landasan bagi orang Kristen Yaitu kita harus memahami betul. Bahwa dari awal Tuhan sudah berbicara. Bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Dia yang berbuat. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baru kemudian respon manusia. Barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kakak. Toko utamanya adalah tuh. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita sudah harus punya prinsip yang jelas. Kan diawali di sini dikatakan domba yang hilang. Sehingga domba itu ditemukan peran siapa coba? Peran dombanya. Domba ingin pulang ke kandangnya, tapi dia tidak tahu jalannya. Kalau tidak ditemukan oleh gemba, Katakan juga di situ tentang yaitu dirham, uang yang hilang. Apa uang punya kemauan untuk kembali? Jangan lupa, orang yang menemukan itu sekarang. Setelah kita tahu peran utama daripada domba yang hilang, bukan dombanya. Uang yang hilang, bukan uangnya. Sekarang mari kita baca Anak yang hilang Siapa yang menjadi peran utama kita ingin bahas itu bersama-sama Karena itu kita kalau melihat Bahwa kehendak Bapak lebih dah Lebih dahulu Itu yang pertama Kehendak Bapak lebih dahulu Kalau Bapak tidak punya kehendak Maka tidak seorang pun dapat diselamat kehendak Bapak Mari kita lihat bersama ayat 20 B ayat 20b ya maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya kita lihat ini ketika ia masih jauh ayahnya telah melihat ketika dia masih jauh ayahnya sudah melihat artinya bapaknya lebih dulu kehendak Bapak lebih dulu Belum melihat, tapi bapaknya sudah melihat lebih dahulu. Engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi, kita ini kehendak bapak untuk dipilih percaya kepada Dia. Amin. Bukan karena kita ingin beragama dan percaya, bukan. Nanti kita lihat, pakaikan kita sebelum masuk ke sini. Pintu tertutup dan kita membaca, bertobatlah. Setelah kita masuk, kita baca di balik pintu itu, engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Langkah kita, tapi sebetulnya adalah kehendak Bapak lebih dulu. Dari jauh, masih jauh ayahnya sudah melihat. Yang pertama, kehendak Bapak. Yang kedua adalah kasih Bapak. Coba perhatikan ayat 20. Ayat perhatikan baik-baik. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak lebih dahulu mengasihi. Dia belum bicara apa-apa dengan Bapaknya. Belum memberikan perjataan apa-apanya. Bapaknya lebih dahulu. Pergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Pribadi lepas pribadi. Jangan saudara pikir Tuhan menciptakan lalu semuanya manusia ini. Setiap pribadi Tuhan punya maksud. Tuhan punya kehendak Tuhan punya belas kasihan. Tuhan punya kasihnya di dalam diri kita. Kita bukan anak ayam yang menetas begitu saja, yang tidak punya pribadi kita umat pilihan Tuhan itu yang kedua yang ketiga kita lihat masih pada ayat yang ke-20 adalah yang ketiga perbuatan Bapak perbuatan Bapak karena itu mari kita rekonstruksi kembali kisah ini, jangan salah toko utamanya bukan anak bungsu, bukan anak sulung, tapi Bapak Bapaknya terlebih dahulu telah ber, berbuat. Perhatikan saudara ayat 20 yang kalimat terakhir. ya Ayahnya itu tolong sambung. Berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Merangkul dan mencium dia. Bapaknya perbuatan lebih dahulu. Perbuatan bapak lebih dahulu. Bapaknya berlari. Saudara mengerti berlari. Kita mudah berlari. Tapi tradisi orang Yahudi memakai jubah. Apa bisa pakai jubah berlari? Seperti lomba karung di 17 Agustus. Tidak. Bagaimana supaya dia bisa berlari? Coba. Diangkat jubahnya. Pada waktu diangkat, auratnya terlihat. Aib bagi dia. Tetapi dia tidak peduli. Itu sebabnya dia datang ke tengah dunia ini. Dia tidak peduli dengan segala keaipannya. Dia tanggung semua damai kita. Amin. Itulah contoh. Dia berlari. Dia tidak setengah hati. Dia sungguh-sungguh. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Yesus. Yesus ilahi menjadi manusia manusia Hina manusia itu. Dia tidak peduli demi mendapatkan anaknya. Begitulah pengorbanan Bapak dalam perbuatan Yesus, karya Yesus untuk kita supaya selamat. Coba bayangkan itu. Jika saudara sungguh-sungguh menyelami ini dan membayangkan ini, kita tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Amin. Kita sungguh-sungguh menjaga kehendak Bapak, kasih Bapak, perbuatan Bapak di dalam diri kita. Katakan amin. Tiga hal ini kita lihat bersama-sama. Merangkul dan mencium. Saya tidak akan menerangkan lagi. Itu semua perbuatan Bapak. Dia berbuat lebih dahulu. Bukan kita. Itu prinsip kepercayaan iman kita. Bukan karena perbuatan kita diakui oleh Bapak, Ah oh, engkau baik. Gak ada yang bisa baik. Tuhan ciptakan manusia pertama, Adam. Ciptaan langsung dari Tuhan. Bell up. Gagal. Jawab gagal. Tuhan coba lagi lewat kasih karuniaNya dia pilih Nuh. No. gagal gagal Tuhan pilih lagi Abraham dia panggil keluar untuk mengikuti dia gagal tidak dia pilih, kalau begitu ini harus pilih dari sejak lahir, dari sejak kandungan. Musa. Gagal tidak? Oh, rupanya tidak ada manusia ini yang bisa untuk menjadi manusia citra ilahi. Maka dalam dirinya ilahi itu menjadi manu? manusia. Supaya kita bisa kembali lagi pada manusia ciptaan Amen. Hanya lewat Yesus Tidak ada lain Yang bisa memulihkan Bukan tidak pernah ada upaya Bahwa manusia-manusia Kembali kepada manusia Tapi semua gagal Coba lihat rentetan kisah itu Dan yang keempat Tuhan memulihkan hak Hak anak itu dipulihkan oleh Bapak. Pemulihan terlebih dahulu. Apa yang dikatakan? Dia tidak peduli dengan kata-kata anak-anaknya. Anaknya itu. Dia katakan pada ayat 22. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan apa? kenakanlah cincin pada jarinya. Dan tolong sambung. Mengerti coba Kebesaran Kemuliaan Tuhan Dia berikan kepada kita Dia pulihkan hak kita Menjadi anak-anaknya Barang siapa percaya Maka Menjadi anak-anaknya Dia pulihkan Kita sudah pulih semuanya Hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan Amin dia berikan kemuliaannya, dia berikan kebesarannya di dalam diri kita. Coba kita bayangkan setiap saat, setiap hari, setiap kita mau pergi ke tengah dunia ini. Ketika engkau berkaca, engkau secara iman sedang mengenakan jubah kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, cincin. Cincin itu tanda apa? Ikatan perjan, perjanjian. Dia ikatkan kembali perjanjiannya kepada anaknya. Perjanjian yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia ikatkan perjanjian itu. Dia meteraikan perjanjian itu. ...yaitu dengan tubuh dan darahnya. Barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku... ...dia tidak akan beroleh kehidupan. Dia ikatkan. Kita mas memakai cincin perjanjian kekal. Amin Biasanya kita taruh di mana cincin itu? Ya yang pertama di jari manis. Maka disebut jari manis. Ya... Kalau sudah kebanyakan baru dijempol. Tapi biasanya yang terlalu banyak itu dukun perjanjian kekal. Coba kita ingat terus. Tatkala kita ragu, khawatir, bimbang, cemas karena keadaan, karena kehidupan, ada timbul keraguan dalam diri kita. Tolong ingat, aku sedang mengenakan cincin perjanjian kekal Tuhan. Amin Itu membuat kita punya iman Yang ketiga Kenakanlah apa? Sepatu Saya tanya sepatu buat tidur Buat apa? Buat jalan Ingat sepatu orang Umat Israel Yang di padang gurun 40 tahun tidak lapuk dan tidak rusak Itu apa adidas naiki Coba Apa artinya Kenakanlah sepatu ini Artinya perjalanan Selama perjalanan hidupmu Aku beserta dengan engkau Itulah sebabnya dia disebut Immanuel Jalanilah hidup ini mau ke padang gurun, mau turun dari gunung, mau melewati hutan belukar, tidak usah takut. Tuhan beserta kita. Dia melekat bagaikan sepatu di kaki kita. Amin. Ini penting. Katanya 2023 bakal resesi. Tidak terlalu risau. Boleh saja resesi, aku bersama Tuhan resepsi. Resep, jangan terlalu risau. Boleh siap-siap apa boleh, tapi bukan itu yang bergantung. Cuma, kalau kita lihat bahwa Bapak, sekendak Bapak, coba, kasih Bapak, perbuatan Bapak, pemulihan Bapak kepada anaknya, semua Bapak, peran Bapak. Kita peran pembantu. Mudah-mudahan Natal ini, kisah ini berubah. Saudara, tidak lagi anak bungsu terus yang dihebat-hebatin. Ya, Lalu yang kelima. Yang kelima apa? Saudara, perhatikan di situ. Ada. Ada pes? Pesta. Pesta sorgawi sukacita cita ilah ilahi. Maka dia berkata di sini. Yaitu pada ayat 23. Dan ambillah anak tambun itu. Sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersuka Ada pesta, suka ada sukacita ada, suka ada damai sejahtera. Ada kegembiraan sorga yang ada di hatimu. Di hati kita. Katakan, di hatiku ada sukacita Sorga. Amin, saudara. Dia akan menghapus kerisauan hati kita. Kesedihan hati kita. Kekacauan hati kita. kekhawatiran hati kita. Dia akan hapus dengan sukacita sorga. Engkau, Engkau ingat ada pesta sorga. Untuk mendapatkan kita. Memperoleh kita. Memiliki kita. Bapak buat pesta, amen? Ya, di situ dikatakan sehingga kalau ada pesta sedemikian rupa, mari kita bersukaria. Mereka mulai bersuka cita. Kenapa demikian? Coba kita lihat dulu pasal 15 ayat 10. Mungkin ditayangkan pasal 15 ayat yang ke 10. Kita lihat. Untuk menunjukkan pesta ini, ya, 15 ayat 10 Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara ingin lanjutkan pesta sorga ini? Bawa jiwa, bawa jiwa. Kalau suruh bawa jiwa, diem. Bawa jiwa, Amin. Waktumu, hartamu, pikiranmu. Engkau tidak bisa, tapi ada orang lain bisa. Bisa lakukan itu semua. Supaya ada pesta berkelanjutan terus-menerus. Amin. Satu orang. Bukan karena orang dibaptis, karena yang dibaptis belum tentu bertobat. Tapi karena orang bertobat. Ada sukacita Malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai. Wah, suka cita! Nah, sekarang, setelah tokoh utama, apa respon kita? Apa sisi manusianya dari kisah ini? Baru dibicarakan anak bungsu. Bung anak bungsu, perhatikan ya, kita lihat di sini. Pada ayat yang kalau kita perhatikan bersama-sama Yaitu ya, Kembali kepada ayat yang ke 17 Lalu ia menyadari keadaannya Manusia itu selalu ada penyesalan Tapi belum tentu ada pertobatan Nyesali sering Ya, nyesel sering. Aduh, kenapa begini? Kenapa begini? Dibanding nyesalnya paling sering, bertobatnya enggak. Jadi, pertama menyadari menyadari ini menyesali keadaannya. Mestinya begitu. Dia menyesali keadaan. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk bangkit daripada apa? penyesalannya maka secara tersirat kita perhatikan di sini setelah dia menyesali dia bertindak dia bertindak ayat 18 ayat 18 ayat yang ke-18 kita lihat aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku ya Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, peranan siapa Roh Kudus menyadarkan orang. Peranan Roh Kudus bukan kita juga. Kalau kita nyesal doang, nggak sampai sadar sampai bertindak, nggak, Enggak Kalau bukan Roh Kudus, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ellen White menginsapkan, menyadarkan. Saudara tahu, saya berjumpa banyak dengan orang penjahat dari besar kakap sampai tri sampai tongkol, ya dia penjara. Semua menyesal. Jadi menyesal itu tidak ada harganya. Sebelum menyadari dan bertindak untuk datang kepada Wah. Bapak. Dan mengakui dosanya. Aku telah berdosa kepada Bapak terhadap soal sorga. Berikan pengakuan. Itu nilai. Nilai pertobatan itu di situ. Bukan menyesal nilainya. Semua menyesal. Terobos selalu lintas begitu datang polisi. Aduh kenapa? Menyesal. Tapi gara-gara peribahasa Indonesia menyesalnya tidak bertobat. Kenapa? Untung. Mobilnya sudah penyok, untung. Nah itu, makanya tidak bertobat. Untung. Selalu masih, untung. Oh? nggak bisa. Kalau bukan pekerjaan roh kudus. Amin saudara. Roh kudus yang membawa kita bertobat. Buka hatimu. Terima pekerjaan roh kudus. Menyadarkan dan membuat kita berani bertindak. Dan membuat kita berani apa? Mengakui. Pengakuan itu ada nilainya. Amin saudara. Ya, pengakuan itu ada nilainya. Menyesal itu sekali lagi tidak ada nih nilainya. Kita lanjutkan setelah dia bertindak ya datang kepada ba, bapa bahasa yang populer sekarang ini metanoia bahasa Ibrani-nya shuf berbalik arah tidak lagi mengarah ke sana tapi mengarah kepada ba, Bapak perhatikan ayatnya dengan jelas ya dikatakan di situ Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku Bukan Bapak Tiri Bapaknya dia Itulah contoh Contoh yang merespon Dari kehendak Tuhan Kasih Tuhan Perbuatan itu. Tuhan Itu baru respon ya berani mengakui. Kalau mengakui itu jelas. Bapak aku telah berdosa terhadap sorga terhadap bapak. Bapak aku telah berdosa. Sekarang lain. Kalau mau ngaku itu. Sekiranya ada kesalahan dalam diri saya. Maafkan. Itu diplomasi. Bahasa sekarang lebih halus. Sorry ya. Sorry, itu ringan. Kita sudah diampuni dosa. Katakan, kita sudah diampuni dosa kita oleh Yesus. Saudara percaya? Amin. Jangan ragu-ragu. Amin. Kenapa kita doa Bapa kami tetap ampunilah kan segala kesalahanku. Seperti aku telah mengampuni orang yang karena kita masih bergaul dengan orang kalau kita sudah bergaul dengan malaikat, nanti tidak perlu doa Bapak kami itu. Bukan berarti ragu-ragu dengan pengampunan Tuhan, bukan. Tapi pengampunan itu ada nilainya, sangkut paut tindakan kita mengampuni sesama manu manusia. Itu nilainya, jangan enak aja. Tuhan sudah ampuni, tidak perlu lagi doa Bapak kami. Ya, kenapa minta ampun lagi minta ampun kan kita sekali sudah minta ampun ya sudah sudah diampuni betul itu konsep pertama tapi karena kita masih berhubungan kan Tuhan ampunilah kesalahanku seperti aku telah mengampuni apa kan tidak bilang anjing yang salah kepadaku kan nggak nggak bilang hewan kan tidak bilang tidak bilang makhluk halus kan tapi oh orang karena kita masih ketemu dengan Oh, tidak doa bapak kami itu lagi jangan ketemu orang yang namanya ketemu orang tersakiti tersinggung terhina terbuang dan itu ada jangankan dengan orang luar suami istri aja Ayo jujur Tanya suami-suami, jangan dikira yang korban itu wanita aja. Laki juga bisa jadi korban pelecehan. Saudara, banyak suami-suami tersa, tersakiti. Hanya karena dia sudah saking-sakitnya, gak ngomong, itu aja masalahnya. Sudah kebal Sudah Tapi inilah Makanya Pulang dari sini tanya suamimu ya Kau tersakiti Tidak Amin ah. Nah itu nah Inilah agama kita disebut Agama ka kasih Karena Bapak sudah mengasihi kita Maka kita saling menga mengasihi Deda dengan agama hukum. Anak Solo. Perhatikan ayat 29. Lihat. Ketaatan secara hukum. Kita taat karena mengasihi Tuhan. Amin? Kita berbuat baik karena mengasihi Tuhan. Bukan takut Tuhan. Tidak. Tidak ada lagi hukum yang membuat kita takut. Karena kita sudah dibebaskan. Ayat 29, coba. Tapi ia menjawab ayahnya katanya, coba sambung. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Uh, itu agama hukum. Taat hukum. Kita bukan tidak taat. Kita mengasihi bapak. Beda kalau mengasihi dengan hukum itu beda. Kalau hukum itu masih bisa dicari celah-celahnya. Jadi di situ itu taat hukum. Orang yang biasanya beragama taat hukum selalu suka menghakimi orang. Perhatikan ayat 30. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak Bersama-sama dengan apa? Pelacur-pelacur. Padahal nggak ada enak bungsu dengan pelacur-pelacur kan? Yang ada drama natal. Menghakimi. Itu ciri khas. Ciri khas orang yang beragama bukan karena kasih Tuhan. Selalu ingin menghakimi orang hati-hati. Nah Jadi kalau saudara sudah mulai menghakimi. Saudara, ini kebaikan, ini kejahatan. Ini kebaikan, ini ke? kejahatan. Yang biasa menyerang, siapa, siapa coba? Kejahatan. Kalau kebaikan menyerang kejahatan, dia sama dengan jahat. Makanya jangan balas kejahatan dengan? Ya itu maksudnya. Kebaikan tidak mungkin harus menyerang. Biarlah yang jahat menyerang, dah soal. Memang dia jahat. Tapi begitu yang baik menyerang, yang jahat, dia tidak lagi menjadi baik. Dia menjadi camkan itu. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Silahkan pilih saat ini. Saudara menerima. Tuhan karena takut Tuhan. Takutlah akan Dia, sebetulnya hormatilah Dia, respect terhadap Dia. Bukan takut karena hantu. Oh, takut nanti di neraka lidahku ditarik-tarik. Ini ini. Enggak ada dalam Alkitab itu. Itu jangan masukkan ajaran orang lain ke dalam ajaran kita. Mulai sekarang berhentilah mengajar anak-anak. Ayo baca Alkitab, berdoa, sekolah minggu. Nanti Tuhan marah. Saudara menggambarkan Tuhan itu darah tinggi. Hah? Gak boleh. Nak, engkau mengasihi Tuhan, Tuhan sayang kamu, kamu sayang Tuhan, doa kepada Dia ya nak. Jangan mulai polanya. Amin itu karena orang tua tidak ada Wibawa jadi dia pakai Tuhan untuk nakutin anaknya mulai sekarang tidak lahir kasih Tuhan kita menerima kasihnya Amin Apa tanggung jawab kita Amin